yang dong bicara, sadar satra punya harta, karena samiskin saya rela kulepasan, kok ikut dong pemau biar mungkin ku bahagia, karena dong bilang samiskin Nga usah lagi kau sayang sa. Mungkin dong mau Kau dengan orang lain Biar kau bisa bahagia Yang bisa buat dong senang Jadi biar semangalah mengalah Saya ini miskin Terpantas untuk kau cinta Mungkin memang kau harus dong ku pendapat Satrap apa bila nanti sakit yang dapat, Tapi tolong ingat sapu pesan Bila sempat sayangi pilihan yang dong anggap Paling tepat terima kasih di wanita yang sabanggakan Walaupun kisah cinta ini harus dong tinggalkan Seharap kau mampu besar hati untuk relakan Jangan pikiran karena ini bukan Karena kau dong bilang usah lagi kau sayang sa. Mungkin dong mau Kau dengan orang lain Biar kau bisa bahagia Yang bisa buat kau senang Jadi biar semangalah, mengalah Saya ini miskin Terpantas untuk kau cinta sa. Sampai di titik ini. Terjadi ukuran Dong anggap sapu ketulusan Hanya hiburan Dan kini sadar mungkin sayang Salah peran terlalu berharap Lebih dan juga heran Setelah banyak waktu Yang tengdua lalui Tapi tetap sejauh hubungan Tidak diakui Sa berharap bahagia akan Selalu kutemui Dengan dong pilihan yang nantinya Direstui Karena dong bilang miskin terusal lagi kok sayang Mungkin dong mau ku dengan orang lain, biar ku bisa bahagia yang bisa buat dong senang. Jadi biar semanggalah sani miskin, terpantas u. Cô